Baik hati tahun pengharapan. Apa kabar semuanya? Welcome to Jumpot <tuk> bersama Mintur di sini yang pasti Mimin ngelantur. Kalau kalian yang uh, sudah merindu-rindukan Jumpot, ih sih sok merindukan Jumpot banget ya kan. Uh, hadir lagi bersama-sama dengan kalian, tapi kali ini walaupun Mintur sendirian gak sama Minwu, Mintur hadir bersama. Guru-guru pedalaman tangan pengharapan yang sedang datang ke Jakarta nih langsung live ya kan Sama gue-gue bakalan ajakin ngobrol mereka Siapa aja mereka, buruan kita kenalan satu persatu Ini dia, mari ada Inayat dari FL Sinopen. Terima kasih Inayat apa kabar? Baik saat Apa ya, cantik banget ya kayak Oh gitu Makasih, makasih Fans-fans <laughs> di luar Wah, sana Makasih ya Pasti ba <todan> banyak nih di Instagram yang kenal sama Inayat Karena Inayat main sering kena uh, Apa? Kena lagi Kena DBD <todan> emang <todan> ya. Inayat lumayan sering masuk di salah satu konten di Instagram juga Dan selanjutnya Jangan lama-lama Ada Linda ini <todan> <todan> <todan> dari, dari mana Linda? Dari Maluku Dari Maluku Dan dia sekarang bertugas di? FLC Fels. Serang bagian Barat <todan> Itu salah satu center terbaru Tangan Pengharapan yang baru saja diinisiasi di 2020 kemarin iya, ya, Linda. bener ya? Wow, luar biasa. Tadinya sebelumnya Linda bertugas di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah? Jawa Tengah ke Maluku? Lu bisa bayangin. Terbang? Jalan? Terbang dengan pesawat dulu kan. Oh, tahu. siap. Berjalan. Jalan? Gua gak bisa ngebayangin sih. Gak ada bayangan gue Oke. Okay. Tanpa lama-lama sebelahnya kita mau kenalan dulu sama si Raden Kadek, tugasnya di mana? Dek, boleh dijelasin? Eh, uh, sekarang di FLC Lobo, kayak mana, Papua Barat. woi, sebelumnya rade ini ada di FLC Itu warna biru. Nah, dia salah satu juga. Oh, by the way, tiga-tiga ini adalah koordinator media di lapangan. Jadi, kalau lu lihat di Instagram, hasil syutingnya bisa bagus-bagus, salah satunya adalah kontribusinya juga dari mereka bertiga. Seneng banget, <tell> oh, enggak, enggak. <tell> Uh, aku apa yang dibanggai <laughs> Udah-udah, gak usah ngelantur Oke, okay, mintur Balik lagi, balik lagi balik lagi Nah, bakalan bahas tentang yang muda yang berkarya uh, Kenapa penting bahas mengenai yang muda yang berkarya Karena nih, mereka nih masih muda-muda Gak cuma mereka sih, tapi aku juga <laughs> ya, ya, kok nah, ya. Gak usah gituin, ayat <laughs> <laughs> Yang muda yang berkarya Mereka tuh uh, mau banget terjun loh ya langsung ke jurang eh, enggak <laughs> maksudnya ke pedalaman kayaknya. gitu ya mereka mau banget langsung terjun ke lapangan ke pedalaman tantangan pasti ada hadapi uh, malaria itu sudah biasa dan agats itu mungkin sudah biasa sekali ya gitu Betul. nah hari ini kita bakalan dengar sama-sama Cerita dari mereka masing-masing tentang yang muda yang berkarya Mantap ya. Oh, ya Banyak, ada ribuan uh, Terima disini. kasih sudah datang Mantap Terima kasih menonton fans-fans Mintur Oh enggak salah <laughs> Oke okay, yang pertama Mau bahas dulu ya Sebenarnya kan jadi guru pedalaman tuh gak gampang Bagi gue seorang yang tinggal di Jakarta ini, ya, which is gue pernah nih ya sebenarnya nyombongin diri dikit gitu ya kan jadi guru tapi gak gampang buat jadi guru pedalaman. Gue tiap kali bacain cerita cerita dari mereka itu gue rasa kayak gimana ya atau gue nontonin video mereka uh, terus kemudian liatin foto foto mereka dan dengerin cerita cerita mereka masing masing personally kayak sih sok kenal banget ya. Kenal sih tapi kita enggak kok kenal kok, kenal kok lewat, cerita, kan? ya? lewat cerita ya, ya. Lewat cerita Tiap bulan ya kan? kan lewat report bulan Lo tau dulu nih ya sebenarnya apa sih yang bikin mereka tertarik ke pedalaman uh, Honestly wih deh, Anak joksel banget ya kan oh, Kayak umur yang masih sangat muda, gue boleh tau gak Inayat umurnya berapa? Umurnya 24 tahun, tapi tahun ini bakal 25 tahun sih 25 tahun guys, Linda? 26 tahun ini 27 Tahun ini 27, Radeh? Baru 25 Baru 25 tahun ini? Uh, enggak, sebulan yang lalu Oh sebulan oh. yang lalu, oh, 2021 gitu ya Desember ya <laughs> Aku 17 guys <laughs> Tapi mereka sudah berani menghadapi Tantangan yang enggak mudah, kalau gue bacain cerita-ceritanya mereka tuh Sulit gitu ya, lihatin nontonin video mereka tuh sulit banget gitu Mau tahu dulu kan, alasan apa sih yang pertama banget kenapa mereka tuh pengen banget ke pedalaman Mungkin uh, siapa dulu ya yang jawab ya? Kayaknya Linda dulu deh Kak Oh iya, yang sangat berbeda sekali nih Aku? dari Jawa Tengah <laughs> sampai ke Maluku guys, guys. Ya, udah senior. By the way, kasih. Linda bersama tangan pengharapan itu sudah satu setengah tahun lebih, ya, ya, ya hampir 2 tahun. Ambil Tapi dia eh. di pedalaman sudah jalan empat tahun sekarang. Ya. 4. 4 tahun, lu ngapain? Lu, Ah, gue tanya, lu ngapain? Eh, lanjut, <laughs> aja Guk Guk ya, apa ya? Kak? <laughs> oh, Gimana, Linda? Hmm. Diulang. Oke, okay, kenapa sih? Apa yang buat lu tuh tertarik untuk terjun ke pedalaman? yang membuat tertarik ya awalnya saya hanya coba-coba, tapi kemudian ternyata ketagihan, karena kayak ngerasa kalau jadi guru di pedalaman itu lebih dapat aja skillnya untuk jadi guru kan saya awalnya nggak mau jadi guru kak, awalnya mau jadi apa? mau jadi dokter? Wah, sosokan banget yang mau jadi dokter, dokter pedalaman. tapi karena ya udah terlanjut kuliah di keguruan, jadi kayak Kayaknya perlu jatuh cinta deh untuk profesi ini oh, okay. Dan ngajar di kota aja tuh nggak cukup untuk buat jatuh cinta, Kak Karena hmm. feel jadi guru itu lebih dapat ketika di pedalaman Ketika di pedalaman iya. feelnya jadi lebih dapat. Jadi lebih dapet, dapet. Uh, Kalau aku dapat apa ya? <laughs> feel uh, Udah jangan ngelantur Masih mintur suka ngelantur <laughs> Kita lanjut uh, Terus kemudian uh, Pasti kan tantangan ada dong ya, Linda ya Setiap kali hmm. lu uh. menghadapi setiap daerah tuh kan beda-beda punya tantangan yang masing-masing dari Jawa Tengah sampai ke Maluku itu sangat berbeda sekali Bahkan dari budaya aja beda iya. gitu ya Can you please explain to us gitu Jelasin sama uh, Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan Pastinya yang penasaran sama tantangan yang kamu hadapi itu kayak apa? Kalau di Jawa Tengah dengan Maluku memang beda jauh ya Kak hmm bedah jauh banget. Kalau di peta tuh jauh banget. Iya ya? <laughs> Kalau di Jawa Tengah untuk kayak center kita tuh modalnya mesin doang udah sampai. Okay. Naik motor. Naik motor. Kalau di di Maluku khususnya di Neniari ini mm -hmm. modalnya ya jalan kaki. Jalan kaki, guys. Jalan kaki 10 kilo. 10 kilo nggak dari kayak sini ke mall gitu Engga. ya? Lurus aja treknya gitu. Ini harus naik turun gunung, ah. ada sungai, ah. lewat sungai. Sebelahnya ada, ada jurang. jurang. Kayak Kadang gitu. harus merayap-merayap kalau ada longsor gitu kan, Kak. Nah, bener banget. Eh, gue kayak pernah tampilin juga sih salah satu video Corin uh, partnersnya Linda waktu itu ya di hmm. Instagram. di Neni Hari tuh kayak apa tuh perjuangannya mereka buat sampai ke senternya kayak gitu. Terus fakta apa yang lu temukan selama ada di sana sih, Lin ceritain dong. Fakta lebih ke fakta apa nih? kak? Pendidikan. Uh, atau? Pendidikan kali ya. Oh banyak ya faktanya. Banyak ada kategori. Banyak. <laughs> iya ah fakta pendidikan dulu pendidikan, supaya ya. kita nggak ngelantur <laughs> nanti satu hari lagi <laughs> ini videonya akses yang parah itu hmm. untuk kesana tuh sama dengan kondisi pendidikan yang parah juga oke okay. gitu pak parahnya separah? parahnya ya anak-anak dari 80 lebih siswa yang kami tes hmm. calistung hanya 9 yang lancar baca ini untuk SD? SD ya, kelas kelas 1 sampai kelas 6 tuh kami tes semua uh, Ada berapa anak tadi, sorry? 80 lebih Kak. 80 lebih anak, hanya sembilan yang betul-betul tahu baca ya Dalam uh -uh. hal ini dia mengerti isi bacaan, hmm. jadi ketika dikasih pertanyaan bisa ngejawab hmm. Selebihnya masih ngeja, ada yang nggak tahu baca sama sekali, ada yang nggak tahu huruf hmm. Berarti kayak comprehension, uh, uh, in other way, pemahaman pun juga iya. sangat parah sekali Not even 10% sobat baik hati anak pedalaman bisa tahu mengenai baca tulis dan hitung itu keadaan pendidikan di pedalaman Neniyari sendiri hmm. ya kan tapi ada juga cerita-cerita lain ya pastinya uh, yang kita mau dengar ya kan nih dari ibu uh, Naya inayatanaem yang uh, luar biasa ini gitu ya oleh di mana dulu Naya ceritain uh, sampai sebelum, sekarang di mana sebelumnya di senter yang sekarang ah Lobo, uh, di Lobo nah. yang Rade lagi mengabdi sekarang hmm. uh, Sebenarnya kalau di Lobo sendiri Tantangannya itu lebih bagaimana kita memulai kembali namanya merintis itu nggak ada yang gampang guys. Ya, sure. Merintis gak ada <laughs> Namanya yang memulai itu uh, orang bisa bilang ah mulai aja dulu hmm. tapi tantangannya itu memang luar biasa banget karena hmm. di sana uh, pautnya sudah tutup selama empat tahun tanpa ada guru okay. dan akhirnya kami datang di sana dan harus memulai dari nol lagi itu serasa uh, tong yang kosong yang harus diisi diisi dan diisi dan itu Uh, untuk kami sangat sulit pada waktu itu Ditambah lagi dengan uh, masyarakat yang tidak terlalu begitu peduli hmm. Karena memang sebenarnya sudah menyimpan banyak kekecewaan Karena guru yang sebelumnya juga dengan cueknya Ya kapan kalau uh, ada uh, honornya ya. ada gajinya hmm. baru mengajar anak-anak ke sekolah kalau tidak ada ya sudah uh, ke kebun ya. masuk kebun nah saat ini juga uh, bertugas di FL Sinopen Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur uh, tantangannya lebih ke bagaimana membangun karakter anak-anak sih di sana hmm. uh, sekolah udah ada dong ada dong sekolah hmm. pastinya ada berjalan dengan lancar guru ada uh, iya ada guru hmm. berjalan dengan lancar uh, hanya saja di sana karena memang uh, bisa mengakses internet juga, jadi anak-anak jadi lebih cuek saja dengan pendidikan, ditambah okay. karakter masalah karakter sebenarnya yang paling membuat uh, merasa tertantang Tantang -tantang dan merasa gitu. punya hambatan karena anak-anak uh, yang sudah cuek terus hmm. sudah uh, mulai mengenal gadget juga, hmm. jadi perlahan-lahan tuh kayak karakternya mulai jadi uh, tidak seperti anak-anak yang yang pada umumnya, pada umumnya. Gitu. apalagi kayak anak daerah gini ya kan biasa ada maksudnya mereka punya adat-adat tersendiri yang kadang-kadang kita gak bisa break their yeah. uh, customs atau istilah adat istiadat tuh susah sekali ya buat yeah. di break. Jadi kalau Inaya tuh dulu di Lobo mereka ngajarnya paud ya yeah. Kalau di sini Ngajarnya? Ngajarnya SD SD Beda banget ya uh, Kalau di Paud Lobo itu seperti kayak lu memulai segala sesuatu Kalau lu suka rebahan kayaknya susah sih buat jadi inisiator Makasih Inayat buat cintamu Sama -sama. atas Indonesia Sama -sama. Dia membangun <laughs> tadi ya Lu catch up kata-kata satu banget yang gue suka Dia mengisi sebuah tong yang kosong uh, Dari awal guru-guru yang tidak pernah mau datang ke sekolah uh, Karena gak ada honor dan dan lain sebagainya mungkin di Neniari dimanapun juga sama ya sama. di di belahan Indonesia ya Guru-guru uh, tuh jarang banget ada yang mau datang karena kesulitan transportasi, uh, lokasi dan lain-lain sebagainya yang jadi penghambat mereka nggak cuma di Lobo, di Nabire bahkan ya Rade juga pernah ngajar di Center Yeretuar uh, Salah satu center yang juga baru dibuka sama Tangan Pengharapan 2020 lalu itu juga inisiator, juga ya, deh. Ya? Yeah. memulai kembali artinya ya, membuka kembali. Kalau di neniari, eh, uh, baru membuka, baru membuka. Uh, sama dengan kondisi guru yang tidak yeah. ada, itu susah banget ya buat gua sih sebagai ex guru. Itu <laughs> buat gua sebagai ex guru, gua kayak gua ngelihat murid di perkotaan yang udah kelakuannya nyebelin aja, itu rasanya kayak kok jadi ngamuk sih I love you students, I love you I love you, I love you Tapi jujur aja Tantangan di setiap pekerjaan Sebenarnya sih pasti ada ya Di, di, di kita Cuman luar biasanya Orang-orang ini nih yang Cinta sama Indonesia Mereka mengabdikan dan mereka ini masih muda Tapi mau berkarya buat Indonesia Itu bukan sesuatu yang gampang Bukan sesuatu yang tinggal Hah, jadi gitu, enggak Bahkan lo kalau dengerin cerita-cerita dari mereka uh, Secara lengkap, secara detail, nggak mungkin cukup dijumpot ini aja 30 hari bersama Rade, Inayat, dan Linda tuh <Betukin> kayak gitu <tuk> Udah, jangan ngelantur, Mintur <tuk> Mintur emang suka ngelantur sih, namanya juga Mintur, mintur ya. Ya. Oh, oh, ya Memang sesuai, sesuai nama sih. Sesuai nama sih ya, Enggak apa-apa ya maklumin aja ya Emang saya suka ngelantur, oke okay, lanjut <tuk> Jadi itu sebenarnya tantangan, tapi pastinya ada juga dong sukanya. Kalau gua biasa dengerin tantangan tuh sedih uh, dan terharu gitu ya. gue juga pengen dengerin sukacitanya. Nah, emang yang pas buat ceritain suka-sukacita nih kayak si Radek sih. Eh? Iya, Dek ya. De, ya? <terasuk> <terasuk> Gimana, Dek? Coba gue pengen denger sukacitanya. Lu tuh di pedalaman apa sih? Secara kan kayak which is lu anak uh, millennials banget gitu ya. <terasuk> ya. <terasuk> hmm, uh, anak kota banget lihatnya. Iya. <terasuk> Kayak mintur gitu, kayak mintur Eh kok jadi, oke oke oke lanjut deh lanjut deh lanjut uh, Sebenernya Suka. aku juga gak dari kota sih kak, okay. jadi dari kabupaten juga Oke, okay. hmm. tapi penampilan kota kok ada ya? <laughs> Oke, <laughs> lanjut-lanjut Ya kalau di kota kan biasa lihat gedung-gedung, hmm. terus nongkrong di cafe-cafe gitu hmm. Tapi kalau misalnya di pedalaman tuh kita menikmati kesederhanaan gitu. wow. wow Nongkrong wow. di pinggir pantai I sambil makan ikan bakar Healing-healing hmm. ya, gitu. healing, <laughs> healing gak sih? <laughs> healing banget <laughs> <healing> ya. <laughs> <laughs> Lihat pemandangan, healing, kayak gitu, lihat anak-anak ketawa-ketawa main hmm. dengan bahagia, ya itu udah nyembuhin gitu hmm. <laughs> Udah seneng gitu Terus habis itu buat orang-orang yang mungkin ada di fase yang lagi mencari penghargaan diri kayak gitu jadi guru pedalaman itu kamu benar-benar dihargai gitu, kayak oh. orang itu kayak apresiasi lebih gitu, nggak hmm. cuma orang-orang di luar gitu, tapi kayak ketika kita masuk ke kampung mereka, apalagi khususnya Papua ya gitu, hmm. mereka sangat melihat guru tuh wow gitu, jadi hmm. mereka benar-benar hargai kita gitu, hormati kita gitu, dan ya jadi guru di pedalaman ya sukanya itu selain Iya, emang ada banyak tantangannya ya, gitu. Betul, Tapi itu sebanding dengan sukacita yang kita dapat hmm. di sana. Hmm. Kayak healing gratis, <laughs> iya kan? Bener <laughs> ya. Gue kalau healing tuh susah banget nyari lokasi gitu. <laughs> kayak butuh terus ngeluarin uang ya, ya Iya, bener. Kalau <laughs> kalau Rade atau uh, Inayat atau Linda healingnya ngelihat alam, desir ombak, gitu kan? Terus sambil berpuisi alam semesta <laughs> kok jadi gitu tahu, kan tau ya di Jakarta kak? Ya? tahu ya tau banget ya <laughs> kan kalau di Jakarta kan orang beli apartemen supaya bisa lihat yang pemandangan yeah, pemandangan yeah, ya. itu mahal mahal kan mm -hmm. tapi kalau kami punya rumah ya tinggal jalan keluar rumah buka pintu udah dapat uh, pantai Aduh, Ya dikit gunung adek, adek lu jangan bikin gua iri <laughs> nanti gue pindah nih ke pedalaman gua Yo, aja di pantur lain Uh, boleh nggak ya? Justru <tuk> kalau di kota-kota kayaknya itu lebih mahal ya Justru? <tuk> lantai gitu iya. kan? Resort-resort hmm, eh, resort yang buka. Butuh effort! Butuh effort! <tuk> gue mau iya. ke salah satu pantai, gue nggak bisa sebut merek ya. di, di Jakarta gitu, <tuk> gue mau ke pantai Ya belum lagi ditutup covid bayar dulu e lagi kedarahan. Benar banget. Ya. Butuh uang, uang, uang. Ini ngobrolnya sama guru perkotaan apa guru pedalaman sih sebenarnya? Oke, pedalaman, okay, pedalaman. <tuk> <tuk> Balik lagi, balik lagi. Sukacitanya adalah healing. Ya kan dapat healing gratis ya, murah uh, dan ada aktualisasi diri kali ya, dia yeah. ya. Gitu. Jadi kayak uh, juga penghargaan yang sangat baik sekali ya dari orang tua murid karena dimanapun uh, guru pedalaman itu benar-benar kehadirannya sangat dinantikan gitu hmm. sama uh, orang tua murid orang tua murid yang ada di pedalaman gitu uh, by the way kan juga kalau kalian ingat kan pasti ada tahu kan kalau tangan pengharapan itu mengenai mewujudkan mimpi anak pedalaman ya salah satunya adalah oh salah tiganya adalah <laughs> <laughs> inilah mereka gitu ya yang berjuang untuk Indonesia bersama Tangan Pengharapan menghadapi tantangan dan badai, kita kasih tepuk tangan dolo! <g telephone> <laughs> uh, untuk perjuangan kalian, okay. yang muda yang berkarya, menyenangkan sekali sih Maksudnya, kayak gue sebagai uh, anak muda pastinya gitu Gue kepikirannya kalau hari Minggu adalah Sabtu, Minggu udah selesai beres kerja, gue rebahan, tidur Gue gak kepikiran, gue mau ke pedalaman gak, Sumpah, gak pernah sama sekali Gue ke pedalaman cuma buat traveling That's it Gue suruh ngajar di pedalaman Eh, <laughs> gak pernah kepikiran sama sekali Tapi, I, I really appreciate for you guys for doing your best To that uh, effort gitu ya Segitu effortnya gitu buat buat uh, tantangan Kalau lu ingat kemarin cerita di nabire kemarin tuh ada yang hampir tenggelam bahkan Ada yang, sorry, tanda kutip, uh, apa? celana dalam oh sorry pakaian dalamnya <laughs> pakaian dalamnya kayak di di di dicuri, uh, dicuri kayak gitu itu gak gampang sebenarnya kayak gitu nah kita juga pastinya mau denger dong ya kalau uh, yang muda yang berkarya bicara soal karya mereka tadi kan Dinda juga ada bilang sebenarnya kayak sebenarnya gue bukan cita-cita jadi guru guru iya dia bukan mau jadi guru dia mau jadi dokter tapi dia nyasar di pedalaman aku pengen tahu Uh, anak pedalaman kan pasti punya cita-cita Gurunya juga pasti punya cita-cita tuh Apa tuh cita-cita kalian sih sebenarnya sebelum jadi guru pedalaman ini? Uh, Kalau saya sendiri sih sebenernya pengen banget jadi uh, interior designer Wah uh, interior designer guys <tuh> Iya karena emang okay. suka, uh, suka yang kreativitas yang bagus-bagus uh, hmm. Estetik iya, gitu Yang di mataku tuh enak dilihat hmm. Cuma memang karena uh, Orang timur banget ya, oh iya. Indonesia timur Iyi. Tapi pakai banget mm. <laughs> <laughs> uh, Jadi memang uh, diminta sama orang tua untuk sekolah keguruan mm. Awalnya masih menolak uh, sampai ada di satu titik Waktu semester lima pengen banget menghindar mm -hmm. Karena nggak pengen uh, mengabdi sebenarnya Karena tidak mau jadi guru mm -hmm. Tapi akhirnya waktu uh, Waktu masih kuliah sering banget mengucapkan kata kayak, eh nanti kalau lulus kuliah mau ke Papua lah, pokoknya mau ke pedalaman hmm. Mau jauh lah biar jangan diributin sama orang tua, jadi PNS, hmm. jadi PNS, jadi PNS, hmm. jadi PNS ya kan Karena di timur tuh, uh, kayaknya di timur ya, di, iya. Indonesia di Indonesia tuh, PNS Indonesia tuh ya, masih benar. suatu pekerjaan yang, hmm. yang sangat hmm, luar banget bangun, Mantu bangun. idaman banget <laughs> gitu ya. mantu <laughs> idaman. <laughs> okay. Jadi idaman um, Oke, Jadi. Akhirnya uh, apa yang diperkatakan ternyata terjadi itu Coba-coba hmm. di tangan pengharapan awalnya uh, tidak percaya diri juga akan lulus hmm. Tapi akhirnya uh, lolos semua seleksi itu dan kedalaman dan akhirnya benar-benar jatuh cinta sama anak-anak untuk pertama kalinya Karena sebenarnya sangat tidak suka pada anak-anak karena ricu dan ribut hmm. <laughs> Akhirnya oh, mana -mana? akhirnya okay. jatuh cinta sejatuh jatuhnya hmm. waktu di Lobo bagaimana uh, Perubahan kecil mereka tuh betul-betul buat kayak sukacita dalam hati, hmm. kayak betul-betul merasakan kayak "oh, ternyata begini ya, rasanya senang kalau uh, dari yang tidak tahu dibuat jadi tahu, walaupun bukan sepenuhnya usaha hmm. saya juga ya, hmm. tapi uh, senang saja melihat perubahan itu. Senang. Akhirnya betah hingga saat ini, wah mantap." Inayat berencana melanjutkan 20 tahun ke depan, nggak ya? 20 tahun ke depan uh, Kalau bicara tentang ke depan ya kak dan teman-teman semua hmm. uh, Maksudnya Mintur, sorry Gak apa-apa, uh, kakak, kakak Mintur Ayah, Kakak Mintur, uh, untuk saat ini uh, jadi lebih realistis aja setelah kepedalaman 2 uh, hmm. tahun ini Uh, tidak tahu ke depan akan seperti apa, uh, hidup akan berjalan seperti apa hmm. cuman yang pasti saat ini yang paling membuat uh, saya sendiri Pengen masih tetap untuk berkontribusi buat Indonesia adalah pengen lihat Anak-anak yang saya didik itu uh, bisa jadi pemimpin Wih, tabukan, Wuhh, pemimpin masa depan Sesuai dengan visi Tahan Pengharapan, Inayat salah satu pendukungnya Ya keren banget sih, sumpah kayak gue gak pernah kepikiran gitu ya Interior designer jadi guru estetik gitu. Tapi percaya gak sih? Ini rada-rada ngelenceng sedikit nih ya. Law of attraction. Eh tadi kita baru belajar gitu kan law of attraction gitu. Kayak kalau ketika lu mengucapkan afirmasi buat diri lu sendiri kayak itu bakalan terwujud gitu, ya. Beneran lo, Inayat saksi law, law yeah. of attraction-nya. Kayak jaksal banget sih kita. <laughs> kayak afirmasi law of ah, ah, segala Biling. macam gitu ya. Oke, oke lanjut lanjut lanjut. Uh, pengen denger cerita Rade dulu, Dek. Lu cita-citanya apa, Dek? Hmm, aku sebenarnya bukan jurusan keguruan hmm, Jurusan <laughs> apa? Tuh, uh, dulu kuliahnya manajemen bisnis wah mau jadi bisnis awalnya Iya bener, oh terus pas kuliah uh, Dosenku tuh kayak Kalian tuh jangan cuma mikirin diri sendiri deh Cuma mikir gimana buat kontribusi ke orang-orang sekitar gitu hmm. Oh, terus akhirnya ada tuh istilahnya Lagi ngetrend waktu itu, sociopreneur ya. <laughs> udah akhirnya mikir hmm. Udah jadi sociopreneur aja gitu Tapi, habis itu pas jalanin, iya bisnisnya butuh modal dan sebagainya kayak kayak belum sanggup gitu yeah. ngadepin itu, hmm. terus abis itu akhirnya juga mikir, mm, kayaknya jadi sosio trainer, terus jadi trainer juga keren nih gitu, okay. karena kan juga waktu kuliah sempat ikut kayak Oh yayasan sosial buat ngajar-ngajar gitu hmm. juga, hmm. akhirnya jatuh cinta dengan mengajar gitu, yeah. makanya akhirnya jadi guru pedalaman, karena kayak merasa kayak kalau jadi guru pedalaman tuh kita tuh dituntut untuk mengajar sekreatif mungkin hmm. supaya anak-anak tuh datang ke sekolah tertarik gitu, Oke okay. jadi tuh kayak uh, ya fit lah, ya, agak fit lah gitu dengan jurusan manajemen bisnis yang mencoba menjual produk, menawarkan orang-orang supaya membeli produk. Hmm. Nah, tapi ini kayak menawarkan sekolah ke orang-orang yang merasa sekolah itu awam gitu ya. Okay. jadi datang nih ke sekolah, sekolah bagus. nyambung no, gitu. iya. lagi, masuk, asik, Masuk karting, mama-mama ya. ya. mama, datang sekolah, sekolah itu bagus ya, gitu, gratis, gratis, Gratis. gratis. gratis. gratis. Promosis. Promosis. endorse, <laughs> endorse. <laughs> Endorse banget, Endorse, ya. Endorse banget ya? Endorse ya. banget Eh, kayak tolong ya, dipakai <laughs> <laughs> Tolong ya, segera dikontak, CP-nya ntar dibawa Eh, kamu <laughs> mau gantiin aku sama... <laughs> bercanda ya, bercanda, fans-fans-nya, mutur, maaf ya <laughs> Oke, okay, uh, terus kemudian selanjutnya tadi kan uh, Rade udah bilang tuh ya, mau jadi sociopreneur yeah. Entah, ada panggilan lain lah ya, istilahnya gitu Law of Attraction-nya adalah uh, menawarkan sekolah Mungkin iya bener kali ya Kemen Eh <laughs> uh, sekolah-sekolah swasta Boleh dipanggil untuk F3 marketing Boleh oh, oh, <laughs> iya. Oke okay, lanjut, lanjut, lanjut Nanti kita kelamaan, 50 hari <laughs> Linda, jelasin dulu dong Lin Cita-cita lu apa sih? Tadi udah Dokter aku singgung ya, ya hmm. kak Mau jadi dokter, tapi kayaknya yang seperti ini juga kasusnya hmm. Kami di timur kan PNS adalah segalanya Oh iya, yeah, PNS is the best The best yeah. gitu kan Jadi Wah. kayak orang tua, ya udah kuliah di jadi guru aja hmm. Karena kakak kamu udah perawat, hmm -mm. kamu pengguruan aja Ya manut banget aja menurut hmm. yeah. Terus, uh, dan aku kak ketika kuliah sampai semester, sekitar semester 5 Bikin tuh, karena baca buku terus dibilang kalau kita punya uh, life goals hmm. Ditulis, ditaruh di kamar, terus yeah. didoain setiap hari yeah. Salah satu life goalsku itu adalah Menjadi, pergi ke pedalaman Papua hmm. Untuk jadi guru selama satu tahun hmm. Hmm. Dan itu aku doain, aku mintanya satu tahun Tapi ternyata Tuhan kasih sampai sekarang bertanya hmm. Masa tahun-tahun oh, oh, Sampai 10 tahun ke depan Oh iya, amin 50 tahun oh, iya. Boleh, Tadi ada 20 tahun, 50 tahun <laughs> lebih lama Sobat kan. Gue gak tau ini udah mesti kayak di part-part-part Karena seru banget cerita sama mereka Tuh gak ada habisnya sumpah Dengerin cerita lu kayak gua berasa kecil banget gitu. Kayak gue duduk di kantoran ngelihat perjuangan kalian tuh enggak Eh kontennya mengandung bawang guys. Kisu <laughs> kayak... siapkan tisu <laughs> <laughs> Tapi honestly like I'm so proud of you guys gitu kayak gua sebagai guru perkotaan tuh enggak sebanding ya, Ex guru perkotaan diralat. <laughs> Ex guru perkotaan kayak enggak sebanding perjuangannya sama kalian gitu. Kalian berjuang untuk memajukan pendidikan di Indonesia, it's not easy Which we know that every, eh, kita semua udah tau lah di pedalaman kayak apa gitu ya Bahkan di, di perkotaan pun juga kita udah tau, udah paham lah gitu ya Kadang-kadang kondisi gak sempurna di perkotaan aja kita udah ngeluh gitu Tapi kalian yang ngadepin di pedalaman, belum lagi ngadepin uh, gak cuman soal uh, anak murid Gue percaya juga kalian pasti dapat tantangan dari orang tua murid masing-masing gitu ya karena sebagai guru tuh nggak cuman berkerabat sama uh, anak murid tapi hmm. juga orang tua murid adalah pasti yang mengganggu lah ya istilahnya hmm. gitu ya tapi mungkin kalau orang tua murid di pedalaman sih ya santuy gitu kan nggak kayak di kota ya <gak> santuy nah, santuy ya nggak usah ceritakan nanti buka masa lalu <gak> masa lalu gitu <gak> gak usah gak usah oke okay. sebagai sebagai guru perkotaan gitu ya gua gua kayak nggak mantan guru perkotaan ini, hmm. ya di cut, cut, diralat, diralat gitu Kayak tantangan itu Kalau gue ngadepin tantangan tuh Duh gue udah berasa kayak capek banget Udah udah lelah banget gitu ya Tapi kalian inilah yang sampai Bisa banget bertahan ya Di pedalaman dan Dua tahun, hampir dua tahun bahkan gitu Kenapa sih mau bertahan? Siapa yang jawab deh, terserah deh Boleh, Rade, inayat terserah Kenapa? dulu apa ada gitu atau dari ujung mm. sana dulu ya. oh, oh, oh, gitu uh. Putar, nanti aku yang jauh gitu. <laughs> terakhir <Nggak, okay>. aku <laughs> kan guru guys aku mintur <laughs> <laughs> kenapa dek mau bertahan di pedalaman ku jadi speechless gitu uh, <laughs> karena, <te> <laughs> karena sebenarnya kayak di pedalaman tuh kayak ngerasa kayak, ya ampun ini ternyata kehidupan yang aku inginkan mm -mm. kayak gitu selama ini gitu mm -mm. Yang aku pikir kayak, oh sibuk dan sebagainya itu menyenangkan gitu Tapi kayak di pedalaman tuh punya waktu untuk merenung, diam, bener-bener nik nikmati hidup Bener-bener mm. nikmati apa yang Tuhan kasih gitu Jadi setiap kayak rasanya mau pindah ke kota itu rasanya kayak, enggak ini hidup di sini tuh ya lebih enak gitu okay. Kita tuh kayak ngadepin realita tapi sambil nikmati hidup juga gitu uh. Jadi ya pedalaman tuh tempat terbaik lah ya, udah lagi ya. <laughs> ya ya bikin lagi bikin lagi ya, ya, nagi, ya. Nagi, ya. Nagi, oh, nagi. kalau mau coba-coba kita bikin nyaman kayaknya hmm, <laughs> mintur boleh coba sih ya. coba tahu gitu kan setahun ya. dulu lah mintur takut mintur kurus <laughs> <laughs> bener aku nggak kuat jujur gue tiap kali kalau traveling tuh gue yang paling anak bontot Sumpah, susah banget gue kayak naik gunung. gue mesti ditungguin. Gue pernah naik gunung pun nangis-nangis tahu. Kenen nyari aja kan nanti kalau enggak usah kalau paling enggak. Makasih. Oh, so, so, <laughs> mana naik truk doang kok. Oh, iya. yakin? Iya, ya, aman. Doang. jalannya jam. bagus kayaknya. Truk ya. cuma juga jauh, bagus, Kemenang bagus. Boleh, boleh. Boleh aku coba nanti ya. Like, I need the best place for healing Healing-healing oh, oh, nice. kayak Rade gitu ya Healing guys <laughs> Aktualisasi diri gitu kan <laughs> Affirmation love of attraction gitu <laughs> Ngelanjut Gini. emang nih Kalau Minter sendirian emang gawat nih Oke okay, lanjut lanjut lanjut Siapa lagi selanjutnya yang pengen jawab Tentang kenapa bertahan Berurutan jadinya hmm. uh, Kalau jujur ya kalau Di pedalaman tuh memang ada saat-saat dimana kayak Aduh Kayaknya Udah deh, capek, pulang aja, pulang aja, capek, hmm. gitu, kak Tapi kemudian tapi kemudian lihat senyum lihat senyum Terus kayak terus lagi mikir lagi kita pergi kita sini dari sini bakal balik lagi ke lagi yang awal yang hmm. kan gitu kan bakal lagi, jadi lagi gitu. jadi kayak, Ini kayak ada rasa, beban tersendiri hmm, sih kak aja, pulang aja, pulang aja, pulang aja, yang buatmu sayang, buat, ya. sayang, sayang, sayang, sayang anak, sayang anak, sayang anak, sayang, sayang, sayang, sayang anak, sayang anak, belajar jadi orang tua, pergi lo ke pedalaman. Gua kasih tahu lo eh, kok gua jadi gue sama, sama diri sendiri. Ya. <laughs> <laughs> anak orang aja kita sayang Iya, ya, bener, bener banget. banget, sayang <laughs> anak <laughs> lo, mau belajar Ini Mantul, <laughs> <laughs> mantul, mantul, mantul, guys Lina mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, guru pedalaman Sering ditinggal nanti Karena Ih, oh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Eh, parah seru Iya, uh, terakhir kali ya buat uh, inayat iya. apa sih Nayak yang bikin kamu bertahan iya. Inayat inayat ya inayat bukan mayat Iya, iya. Iya, iya. Ya Bu Guru Naya apa sih yang bikin uh, Anda bertahan? Kalau tadi sih karena waktu di Lobo itu sudah jatuh cinta Jadi kayaknya saya masih jatuh cinta eh, belum sama siapa? Sama siapa? Dengan anak-anak ya Man Dengan anak-anak Correction <tuk> dengan anak-anak <tuk> uh, Jadi uh, masih pengen sama anak-anak aja sih Wah, uh, Terus banget. karena memang di tempat yang baru ini Kayak melihat banyak bibit-bibit calon pemimpin hmm. Jadi saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini Untuk bisa melihat potensi anak-anak yang sebenarnya bisa untuk nanti kita support hmm. untuk nanti sampai ke uh, pen jenjang pendidikan yang lebih tinggi supaya mereka jadi pemimpin masa depan ya kan. Kalau kalau Bunda Heni pernah bilang ya, ada aja 37 pemimpin ya hmm. buat Indonesia hmm. uh, di 37 provinsi. Apa enggak mati? <tuk> aju gitu kan, benar gak? apalagi kayak ada aja 2.000 guru pedalaman wah oh. deh gitu kalau tahun Pengharapan percaya tuh satu guru pedalaman, 50 anak pedalaman terselamatkan dari kebodohan gitu kan uh, berarti kalau 2.000 kali 50 2.000 kali 50 lo itu kayak ada ya. sendiri dah banyak banget kalau ya, lo masih suara rebahan, rebahan sih kayaknya susah lah ya gitu ya atau mungkin gak apa-apa juga sih rebahan gak gak mengurangi uh, apa aktualisasi dirimu lah gitu. Rebahan sambil transfer dulu. Oh iya. Ma nih, <laughs> <dia. laughs> <My, my, laughs> ini, socialpreneur <laughs> ini <F3> asli <laughs> kamu. Rebahan sambil kan positif Bayu. Oh, yeah, by yeah, you buy yeah. you means you donate. <laughs> kayak yang minum. <mentor> <laughs> <laughs> Makasih lo endorsenya. Kayak lips service-nya aku kayak wow. Gitu. Ya kan, ya sebenarnya kaum rebahan juga gak apa-apa. Lu juga bisa berkontribusi, cuman kayak tinggal buka tuh ya kan rekening uh, tangan pengharapan apa terus lu transfer dukung untuk mereka tetap bertugas di pedalaman kalau lu masih suka rebahan biarin mereka aja yang bertugas <laughs> <laughs> bagi-bagi <gitu ya, gitu. gitu. ya, ya makasih ya <gulis> kerasi kerasi kan. banget <gulis> kalau gue cuman wawancara mereka kontribusi gue gitu kan sambil gue juga berdonasi sih pastinya buat dukung mereka menyelamatkan pendidikan di pedalaman lain itu juga lu butuh banget berdonasi buat Uh, mendukung program-program Tangan Pengharapan yang memajukan uh, Indonesia pastinya betul hmm. banget kayak berkontribusi lah ya istilahnya gitu ya buat program-program Tangan Pengharapan untuk memajukan pendidikan di pedalaman Well actually kayaknya udah 50 jam <laughs> kamera itu ya kan kasih nanti yang edit ya kan ini yang video yang take-nya juga udah mulai bosen sama kita enggak <laughs> ya bang, enggak bosen ya enggak ya. <laughs> apa-apa ya gitu Well, eh, uh, gua sangat bersyukur sekali ya punya teman-teman guru pedalaman yang uh, selain memang mereka mau berkontribusi atau mengabdikan dirinya buat kemajuan pendidikan di Indonesia, buat cintanya juga buat anak-anak di pedalaman, terus juga yang rela menghabiskan masa mudanya untuk berkarya, membangun Indonesia. We are so proud of you. Let's, let's get applause for them first tangan diri sendiri <laughs> semoga uh, aku dapat juga kayak ilham, Weh, pergi ke pedalaman jalan-jalan tapi <laughs> nggak ngajar boleh, boleh nggak tinggal boleh, di sini ya. jalan-jalan jangan lupa donasi ya tapi <laughs> <laughs> Tutup ya donasi ya <laughs> so i think uh, jumat kita buat hari ini di sini dulu ya kita nanti ketemu lagi sama cerita-cerita guru-guru yang lainnya, yang pastinya juga pastinya lebih seru banget, ya. Uh, thank you, Inayat. Sampai jumpa nanti di kesempatan yang selanjutnya buat Linda juga, selamat, ya. Selamat. selamat menghadapi tidak ada sinyal lagi, Linda. <laughs> jalan kaki lagi, jalan kaki lagi, menghadapi jurang, sungai, hutan, dan lain-lain sebagainya. Buat Raden juga, kamu mah, iya, ketemu sih <laughs> akan sering ketemu kok sama Raden. Oh enggak ya? Iya, iya kan ke pedalaman kan? Oh, kan? Iya, oh iya juga <laughs> ya Zoom, Via Zoom Zoom iya, iya, gitu iya, ya Setiap bulan. Ya, bulan gitu <laughs> Jangan bosen-bosen ketemu sama aku ya <laughs> Enggak bosen kan Raden? Oh enggak, enggak Enggak sekarang enggak sih <laughs> nanti. Nanti, nanti nanti nanti ya Siapa tahu kan Raden abis ini Kayak ngajarin saya gitu socialpreneur. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Tiga marketingnya jago banget Raden ya Gila tuh Thank you Raden, Thank you anyway Ya yeah. And uh, We close this And see you Uh, in the other time With the other story With Jumpot Bersama Mintur Bye Semuanya Dadah Keeping people live a better life.